oke okay, teman-teman kita langsung lawan the bossnya sebenarnya ini udah rekaman dua kali cuman yang pertama tuh gagal lawan Bos ini memang susah teman-teman oke okay, teman-teman selamat datang di dimana part ke 41 ya mohon maaf untuk teman-teman ya untuk saat ini seperti biasa masih banyak telat ya karena banyak urusan teman-teman. Oke kita langsung aja ya teman-teman di part ke 41 ini kita langsung ke bagian bottom itu bagian yang the headnya. Eh mana ruin salah? Mana ruin Oke di sini baru ya teman-teman. Mau ke Oke, okay, itu simpel. Biasanya so, pasti nungguin ya. Oke, okay, kita langsung aja deh. Oke, okay, di sini sebenarnya Sensei udah keliling-keliling ya, teman-teman. Jadi, kita udah dapat petanya juga. Kita langsung aja di sini. Oke, okay. karena kalau misalkan motor-motor ini jauh, teman-teman lumayan jauh. Oke, okay. mohon maaf ini udah nggak la lama gak rekaman teman-teman. Ya karena ada acara dan ada sesuatu lah teman-teman yang nggak bisa dihindari dan juga beres pindahan. Jadi ini juga harus di setting awal ya seperti biasalah teman-teman. Setting awal juga agak lama. Nah pindah barang. Oke langsung aja ya. Di sini kita cepet-cepet aja ya teman-teman. Jangan lupa mau ambil item lumayan buat sintesis. Oke deh. Langsung kemana? Oke langsung aja berarti. halo nggak ada apa-apa. nggak -apa. ada apa-apa. Oke. Ini dilewat-lewat dulu aja ya teman-teman untuk musuhnya. Kita lewat-lewat dulu aja, nanti ada yang mini boss saja. Jangan lupa ambil item. Oke okay, ya, sebelah sana. Ambil dulu. wadah ada. Nah, aduh, langsung komedi. apa Lawan dulu deh. Oke, okay, kita lawan dulu teman-teman. Reset -teman. dulu deh, teman-teman. Kita pakai pelindung dulu. Oke, okay. oke okay, baharir. Kau udah deh. Oke, okay, langsung aja variable strike. Oke, okay, mantep. Kita defense dulu. Oh ya, ini udah di upgrade, upgrade ya, teman-teman. Oke, okay. guys. Oke, okay, kita ganti dulu. Widih. Nah, racun langsung aja. Seperti biasa pakai sianal, kita abisin Tuh. Tetchill chaos. Kita langsung ganti mantap Oke ini rekamannya malam-malam ya teman-teman jadi kalau ini suka rekaman Oke ini belum dianalise ya teman-teman repot kelemahannya apaan Oke deh Oke Kita langsung ganti sama si anak Wahnya pak S ya teman-teman pakai blizzard Wah langsung ngulang langsung berulang-ulang. Aduh, lumayan ini. Ini dot SP kalau nggak salah, kena SP juga. Oh nggak, nggak. Bagi. malah slip malah tidur. Nah, gini ya teman-teman mini boss di sini itu memang GG bisa berkali-kali nyerang pakai skill yang itu yang haste itu apalah, aula, Gila langsung sedikit, uh mantap jiwa, ini ngerepotin nih, bisa nyerang semua teman-teman, repotin kalau nggak ditutup. Ya anyway, wes sekalian ganti Oke, kita langsung ganti Ada boleh strike langsung, teman-teman Aduh Gatal lagi Oke, sip, langsung mati Gila, langsung 3 jam telah berlalu Mantap jiwa Ambilin Lumayan ada nektar juga ya Oke okay, kesana Kita langsung ke atas Aduh di sini langsung ke bawah Oke okay, lewat dulu yang mini boss tadi Jangan dulu dilawan Nah Kita lagi ya Oke okay, kita langsung lanjut aja tapi jangan lupa ini aduh udah pada lemah ya Kita lanjut Eh ada ngebug segala Oke, okay, oke, okay, oke okay. di sini kita bisa ke kiri dulu, jangan sampai kena ini soalnya repot ya teman-teman. udah repot, repotan. Sini ada tombol juga ya. Ini tombol apa? Oh, Sebenarnya ini udah udah dipencet ya teman-teman. Pas sebelumnya, Oh ini. Twin air. Sebenarnya harus dipencet lagi ya. Oke, okay. buat jalan. Oke okay, kita lanjut. Uh, wow, wow, wow, wow, wow. Ish hampir, hampir kena. Lumayan panjang teman-teman. Oh uh, mana ini? terus aja ya. Oke deh. terus gabis bis di sini. Oh, bukan lurus ya. Di sini nih aduh, harus daki selap slip. 6 jam telah berlalu. Wuh. item jangan lupa harus ngumpulin item yang ada pasti pada bagus lewat aja lah pasti kosong kita langsung aja ini udah 6 jam telah berlalu ya teman-teman makin malam makin susah ini di sini mini bossnya kalau nggak salah makin banyak direpot repot nah, udahlah banyak lumayan tapi <laughs> oh, oh, oh ada mini boss juga it hampir Oke, di sini ada pertambangan, kita ambil. Mantap. Oh, di sini ada pandelo juga ya. Mantap. Cuma gravitasi stud. Batu gravitasi. Oke, deh, kita lewati. Oke. Mantap aduh agak ini ya agak lag dikit tadi kita ke sebelah ini ya kanan ya udah bener ya sebelah ada miniboss kita lawan nih karena kalau nggak salah di sini ada save yang bisa ngisi oke deh nufan ya gede ya teman teman pakai case devolution lah. Nanti. Hmm, bertahan dulu biar berkali-kali okay, script driver langsung oke okay, cuma 1500 masih blizzard nah sini fungsi dari Roxis untuk menjurus teman-teman oke okay, SP si Roxis dikit lagi lagi apa? kita matiin dulu yang satu nih repot Oke, okay, break langsung. Oke, okay, ganti. Habisin tadi, habisnya OS ice Lemah ini pakai ini ya? Oke, okay, langsung kita ganti. Lemmer. Oh, dua rocks ganti aja lah, kasihan. SP-nya masih gede ya teman-teman. Oh, dia slow loh, sajelas. Oke, okay, mantap langsung kita ganti lagi ya. Oke, okay, kita langsung aja ya teman-teman. Oke, okay, variable strike. Oke, okay, karena kelemahannya Blizzard ya teman-teman Es, kelemahannya Kita serang habis-habisan Ya udah pakainya aja ya Karena nanti bentar lagi ada pengasepan ya teman-teman Jadi bisa diisi lagi Oh, sini aja Mati kali Oh, mati, sip Oke, okay, sip kita di sinilah pengasapannya ini 9 jam sudah berlalu. Oke save dulu. Oke udah terrecover ya teman-teman. HP sama SP dan biasa ini. Aduh. Oke kita langsung ke kanan dan di sini biasa kita serang aja oke okay, teman-teman kita balik dulu ya kita ngisi dulu karena tadi habis-habisan ngeluarin ini ya teman-teman kita recover dulu recover dulu HP dan SP ya langsung kita di sini pastinya lawan bos yang namanya deket-deket sepan ya oke okay, isolde sensei udah nungguin tuh こっ Sama, guys. Mau ke sana? Mau ke sana? teman ke sana? Mau ke sana? Mau ke sana? Mau ke sana? Mau ke sana? Mau ke sana? Oke, okay, 星や月、感情や精神や月感情や精神 以前祖父から聞いた 祖父から聞いたことがありますが… やめてよ。まるで支給ホラーだな。繰り返される 生きた 1人 も どういうもう Oke okay, teman-teman langsung lanjut memo update kita tanya dulu teman-teman kita. Bagaimana dengan pikiran kalian tentang hal ini? Aduh. Iya. Yeah. Bagaimana kamu mupi? Ya yeah. belajar tentang alchemy. Oh dia tertawa. Oke, okay. yang lain pasti oh, di sini ternyata ya. Jazz ada di sini, katanya satu persatu. Oke, okay, dan terakhir, Roxy sama Niki ya. Oke, okay, ar cuman ar doang. Oh, udah ya. Aduh, Sakit ini. Sakit kuping. Kebanyakan oke, si ini di headset. Oke, okay. keluarkan. Ke... Ada suara? Ada apa? Suara? Dari mana? Kau tidak dengar? Oh, dari sini manusia Oke. Okay, Dalam kristal ya teman-teman. Oh, jangan ke sana katanya. Oh membalas dendam ya. Oh ini ya, ini kenapa nih si Pen? Mengeluarkan sesuatu si Pain. Oke mana yang terperangkapnya ini Kayaknya keluar Uh kekuatnya gede ya teman-teman Oke kita lawan bos teman-teman Oke kita terima aja Tapi Mana Mana Makasih Oke okay, teman-teman Kita langsung lawan the bossnya hmm. Sebenarnya ini udah Rekaman dua kali Cuman yang pertama tuh gagal Lawan Bos ini Memang susah teman-teman Ada-ada aja lagi Gagalnya pas akhir lagi ya malah diem sih pakai kayak di koi buat sini, buat pelindung dulu ya teman-teman karena serangannya berbah. Oke kita lindungi semua teman-teman kita. Kalau kita ngeluarin sesuatu yang oke seperti biasa kita reflection, kita ambil teman-teman oke pelindung dulu. Kita pakai pelindung semua. Untuk udah dilindungi ya, teman-teman. Hai, biar berkali-kali ya temen-temen Dulu -temen. dulu si hai, Eh hai, de hai, udah hai, hai, hai, hai, hai, hai, Agak mikir banyak ya teman-teman Kalau misalkan untuk lawan raja ini Soalnya banyak Kita analyze dulu seperti biasa Banyak anti magic Kalau kita pakai magic repot Magic kita diambil Nah ini nih Untung aja udah di ini ya teman-teman Ini nih yang repot teman-teman. Ngambil magic kita dijadiin pedang buat dia. Mari dulu Roxis kasihan. Oke. Okay. Oke okay deh. Cuman seribu Wow, langsung meledak. Repot. HP sama SP lagi yang diserang. Oke, okay, kita pakai Thunder dulu si biar biar di Nah, ya, perlu perlindungan nih. dari decoy Meledak. Beuh menerang. Ini nih serangan nih Berbahaya Aduh Serangan pedangnya bisa ngan Uchi, Kita isi Si roxis ya Kita isi dulu Oke isi sendiri Tadi koi lagi Si niki ini berbahaya, ya, teman-teman. Aduh, gila, ngantuk lagi, ya. Gampang, ngantuk malam-malam, soalnya, ya. Lala-lala, uh. la, la. soalnya ngerepotin. Anti magic, udah anti magic, udah anti. -ass. kita bertahan dulu. Oke kita ganti sama Jess. Oke pakai decoy dulu si Jess. Berbahaya serangannya aduh. Oke. Oke kita isi dulu si Ropsis. Isi ke Purple. Oke. Nah, ini nih yang bikin repot nih. Aduh. Buh, untung nggak sama SP ya. Nih ngerepotin. Oke, okay, Roxis kita pakai di dulu, teman-teman. tahan dulu roksy hmm, okay. Oke okay, oke mantap tig ya teman-teman ini -teman. segeratus lumayan sih eh IJAS kita tarik Oke okay, kita pakai p Purple dulu Waduh kita ganti langsung play Mulai maju barisan depan Wah wow. Untung kuat ya play Nah ini yang bikin repot nih Darah kita tuh tadi jadi pin pedang Aduh Oke okay, screwdriver langsung Oke okay, mantap seribu Dang pedangnya nih Dang pedangnya bikin repot Oke okay, kita pakai panther Oke okay lah kalau begitulah teman-teman Daripada kita kena serangan pedang, nanti SP-nya di T ini lagi, ya, diserang lagi. Wow. Hmm. Oke okay, okay. deh, tentunya udah ngisi sih, ya, si Nike. Di tanpa SP pun dia bisa kayak binatang. Oke. Okay. Oke CS Revolutions. Wah, wow, oke okay, langsung kita nge ya teman-teman. Ini ya. Tarik dulu kita dikoy dulu teman-teman kita kita dikoy oke langsung kita serang dulu kita lagi serang lagi seperti biasa kita pakai serangan sini ya jurus ultinya lawan bosnya lama jadi dewasa si anaknya nah, jadi anak kecil lagi itu tadi mananya ya yang rabbit kelinci untung Rocky sudah di ini ini ya, teman-teman uhuhuhuhuhuhu oke okay. pakai pelindung si anak Ah serang, Sting Blade, ya. Dan langsung bersama Pen Kita langsung lanjut ya teman-teman. Seperti biasa, Triple Strike. Hmm, dah mati lah udahlah, lama ini nih. Diambil lagi ya sama Roxis. Ambil lagi. Situasi pasien rempong, eh, pilar mati lah. Ini, uh. oh, mati, mati, mati. Uh, lama kita dapat jet tablet. Masa baru jet tablet? good lah, uh. Eh udah ya. Kieta ah, tidak meledak ya teman-teman. Jadi masuk lagi kayaknya ya. Tuk, teman -teman. nah tuh ber, beres gimana lah teman-teman soalnya ini udah malem banget rekaman lo malem soalnya kalau udah pagi sibuk teman-teman kapan -teman. lagi cari waktu buat rekaman Hey, kabur install Stol de enggak ada. Hmm, okay lah, kita pulang, teman-teman. Minasan, kita kabur. Ya, yeah, Salper kenapa Salper? Eh, malah kolak-kolak. Oh, Oke. Okay. Ada apa dengan Isolde-sensei-chan? Oh, ceritanya sudah selesai ya, teman-teman. ゼブン驚いてたけど。これまで Oke teman-teman. Nah, kita akan masuk ke chapter 10. Oh akhirnya selesai juga ya teman-teman. Oke deh, makasih ya yang udah nonton. Jangan lupa untuk dukungannya dan di sini yuk di sini masih YouTuber pemula ya. Di masem itu masih banyak YouTuber pemula. Dari ngomong aja udah masih berantakan ya teman-teman.